Jadi ada seseorang kok diterbit berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan hikmah. meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah, bukan sesuai pilihan nafsunya di, dia. Dia, gitu, misalnya dia senang Sri, oleh senang penanaran sampai dengar ya Allah kulonjokon Sri. Padahal Allah ngerti tak Sri kumisnya alias medali bejat. Atau Sri itu sama sekali solihaf tentunya dia solihaf, tapi sama sekali tidak senang gue. Kira-kira nak nafiku yang mager, mager. Allah. Mentok nopoib be ibnem, berarti kan kuenya nyebut jeneng tapi awak di, apa men mencari ganti, kalo ya awak dengar dengar, dengar nih, sri nak billah ya Allah jangan sampai dapat orang itu nah, jadi pangeran, ya pangeran kan pangeran nih mau ngake, kue dungo jalur DNA, dikne dungo, berlindung dari kamu, <laughs> mati dimandi nang oh. nong, mana geneng neng ayu, ikuran tok calek, perkara singa lek, dua kolam, kalo cai yang menjadi awol, lindungi saya dari beli, <laughs> Enggak ngira nang ngakak